Assalamualaikum door. Oh, eh? Video kali ini review seleb door seleb, seleb boys. Oh, seleb enggak. boys. Nah, oh, nah. Iya. Nah, dia uang telur. Weh, apa gitu. uang telur apa apa lah? Oke. Okay. Okay. Jadi, bisnis apa yang Wah ya, Wah, mending <tuh> kendara apa? <tuh> <tuh> <tuh> cilik ngajok boys Putra Mandiri Aris Victor geng geng pengen ngengko ikepengendang, ikepeng ikepeng kayak pengen ikepeng ikepeng ikepeng ikepeng ikepeng dari samping Ada dua, diproses kayak. Oh, saya nyari Aku Terima kasih yang kita menonton ke habis. Semoga menjadi private para test lab. Seluruh jadangannya eh, Pak Aris Victor. Nomor teleponnya eneng. Jika lo ingin order model serupa bisa langsung telepon. Mending pokoknya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap guys. Kan? Anu selepane anyar.